Mana? Ayo, temen, jari, jari Jampur, jari. Yeah. Ah, dari mana? Aja kuing dari tempat di dalam. Dari dari Jakpus dari Jakpus. Dari Jakpus. Ada kalian di acara ini. Kepo. Oh, Ternyata ya. enggak. Yang keceng ya namanya ya. Namanya siapa dari mana? Plong plong plong M. Junin 27 dari Purpose Alamat Bogor Ini baru Gantiknya Wih Wih Wih Wih lagi. Wih Masihnya pasti aja, jangan Cepat Logis ke tengah Terus ke tengah Oke okay, okay. Sebutin nama Tommy Dari tanggal. siap selanjutnya saat rena untuk meninggal untuk meninggalkan lokasi sudah dibubarkan Nama ini mobil pemadam kebakaran, ini buat alarmnya. <gitu>